Mas, kalian pasti lagi main Triserhan edisi semarak 17-an bersama Wong, kan? Selamat karena kalian sudah berhasil sampai di kata terakhir. Untuk kalian yang belum tahu petunjuk atau kata sebelumnya, senang aja, Womers Kunjungi Instagram @wongfinance_id. Ingat ya, Instagram @wongfinance_id untuk informasi lebih lanjut ya. Nah, aku sekarang mau kasih tahu nih untuk kata terakhirnya, kata terakhirnya itu lebih kuat. Sekarang langsung tulis jawaban di kolom komentar Trishirhan Han Instagram ya.